nah kalau ini sih terlambat juga iya ini yuk. kalau ini memang masih mekanika nih hmm. teori teori ininya -ini kan fisika teknik nih kalau nomor satu nih itulah aja kakak tadi tuh nah gambarnya ini nggak jelasin kan? ada gambar tapi soal dari kak iya <laughs> mangkonya nah dia biasanya cni bi yang lebih berat, yang lebih dibawa bawah, kan? Ya. Nah. Jadi ini konsepnya kita analisis per benda. Misalnya ini benda A, ini benda B. Okay. Nah, analisis hmm. benda A dulu, yang sebelah kanan. ya. Jadi kalau yang sebelah kanan tuh dia kan masa 3 kilo, dia ke bawahnya ada gaya W. Kepucuknya ada T. Ya. Eh, begitu juga dengan ini. Yang di B ini, kaget. Nah, kita bisa IWA ini TA eh. nah, ini TB. Nah, kaget karena dia katrol ini, anggaplah katrol tetap. Eh. Nah, ini kalau dia tetap jangan ya, ya. Ah, yang ya, ya oh santai ya baru ini, kan? <laughs> yo, kek, ini <laughs> ya oke ini nah kalau dia tetap sama dia bi. Ya? ya antara tegangan a dengan tegangan b karena katrol tetap nih, keuntungan mekanisnya KM kan sama dengan satu ya yeah. Nah ini harus ingat teori katrol itu pipih Katrol tetap tuh hanya ubah arah ya yeah. Nah arah gaya Karena sebenarnya katrol ini kakek ada beda-beda ya. Yeah. Kakek kalau kita ingat teori ininya ada katrol bebas gitu ya. Nah, kalau katrol bebas dia nah, katrolnya bergerak dia. Ya. Nah, ini kakek dia kalau di sini kakek keuntungan mekanisnya dual. Nah, itu beda-beda ya. PP harus ngapal ini jadi kalau katrol nih. Ada juga kakek blok katrol. Kalau blok katrol tuh gabungan beberapa ya. Yeah. Yeah. Nah, blok katrol tuh bisa kaget dia pertama katrol tetap dulu. Kaget disambungkannya dan katrol bebas. dihubungkannya lagi dan katrol tetap lagi. Nah. Ya. Yeah. Blok kalau blok katern ini jumlah katrol lebih dari 2 biasanya, ya. Yeah. Nah, kalau ini tergantung keuntungan mekanisnya dia otomatis lebih dari 2, ya. Yeah sesuai dengan jumlah katro kalau dia sikok katrol tetap sikok katrol bebas nah sama sikok lagi berarti ini totalnya keuntungan mekanisnya 1 tambah dua tambah satu empat jadi kan nah kalau keuntungan mekanisnya 4, kayaknya f nya w perempat deh kuasanya eh ya, kuasanya seperempat dari beban lebih mudah jadi B. Ini teori katrol, ya. Jadi kemarin itu, itulah sebenarnya kalau dia katrol, mbak, ya, dia tidak jelas, nih. Anggaplah asumsi B, asumsi itu katrol, tuh, tetap, ya. Eh. Nah, kalau dia analisis di A ini, dia ke bawahnya, nah, ini kan kita lihat nih, masa A 3 kilo, masa B 2, ya. Karena dia masa A lebih besar dari B, beratnya ya. Asumsi arah, arah gerak ke ke kanan ya. Nah, ke kanan bawah. Kalau yang kiri dia ke? atasnya naik 30 ya. nah dia jadi kayak asumsi gerak berkenaan dengan jalan kita, wi, a min ta kayak sama dengan massa a dikali percepatan, ya, wa nya berat a eh, 30 Newton, kan. masanya 3 kilo kan, ada ya, ya. Enggak pelan ya. 30 N. Ya? Nah ini WB-nya 20. Jadi 30 min T A sama dengan 3 A. Nah ini mentok sih ya. Enggak persamaan 1. Ya? Nah kalau analisis B. Ini kaget dia sebaliknya W. Karena dia lebih kecil. Enggak barat dua kilo dibanding tiga kilo kan logikanya kakek tertarik ke bocok ya kan gerakannya kan nah itu ya jadi kakek di sini justru tegangan talinya menjadi yang dikurang ke berat b nya yang menjadi pengurangnya ya nah, karena kita tadilah sepakat kalau katrol tetap tuh bakal sama ya. gaya tegangan talinya boleh ini pakai t ya WB tadi kan 20 eh? ya. Nah sama dengan 2A. Nah ini 2. sebenarnya bisa disubstitusi B. 30 min 3A kan. Hindar was eh. Jadi ya. kakek okay, 30 min 3A. Min 20 sama dengan 2A. 30 kurang 20 10. 3A tambah 2A. 5A jadi kan. Jadi hmm. 10 bagi 5. 2. 2, 2. ya. Okay? Percepatannya dua, jadi kakek substitusi deh tegangan 30 dikurang tiga kali dua tiga puluh kurang enam hasilnya dua puluh empat nah itu ya yeah. jadi teorinya PP ini ke, yeah. Apal ke jenis -jenis katrol, eh apa ke jenis-jenis katrol ya intinya ini nyom. Eh, Jadi Kak. Kak. PP ini Kak, aku, Kak, ini, Kak setengah 9 dipercepat. Oke, stop bentar dulu Kak, eh. Oh, ya sudah. lanjut lagi mana? Kabar, eh, kalau apel ininya, dulu, eh. nomor 2. Sampai 2 sampai 2. 20, 25 lah, eh. 5 menit sebelum apel, we. Kita stop Yo, eh. okay. ah, Ini nomor 1 paham, ya? Eh? Paham. Nih. kalau nomor dua ini dia ini apa 2 meter ke barat, eh? berarti kalau ke barat skenario -nya kan ke kiri bi, ya, Nah ini vektornya perpindahannya kan, hmm. nah dia ke selatan ke bawah berarti oh. selatannya enam meter, belok lagi ke timur, timur ke kanan. Nah, 10. nah, ini kalau perpindahannya jadi pipi jingok, eh Ini kan dua ke kiri, berarti bernilai negatif. Kalau ke kanan positif, eh hmm. jadi sebenarnya dia tuh secara sumbu horizontal 10 kurang 2. Jadi cuman papan meter 8. ini ya. sebenarnya resultan di sumbu x. Eh, 6 ini, resultan di sumbu Y. Nah, kalau dia nak nanya perpindahan, ini berarti dia tuh R-nya tuh, ya, rumus R, ini juga, nah, Fx kuadrat ditambah Fy. Kuadrat juga, Cepita Goras. Nah, Fx-nya tadi hmm. dapatnya 8, kan? Hmm. 8. 8 kuadrat, Fy-nya 6. 8 kuadrat 64, 6, hmm. 6 kuadrat 36, ya. jadi 100 kan, akar 100, 10. Nah, arahnya tinggal, kita jengok, lebih besar ke kanan atau ke kiri? Out. Kalau di sini kan 10 lebih besar, ya tak? Dari 2, ya. jadi lebih besar ke kanan. Jadi kalau sumbu X-nya benar ke kanan, sumbu Y-nya ke bawah. Nah, kalau kita ingat arah mata angin, nah, kalau dia ke bawah itu selatan. Kan? Kalau ke kanan timur, di antara timur sama selatan dia tenggara, teng ya. Nah, itulah. Jadi ini arah mata angin jangan lupa, Pi, ya. Barat laut kan? Barat daya ini vektor nih ilmu navigasi nih, ya, aplikasinya kayak menentukan arah pesawat kan? Iya. Yeah. Yang tenggara tadi, Kak. Langsung, yo, kalau TL tim laut dan TG tenggara, kan? 10, 10, berarti langsung nulis tenggara tuh dari ke kanan, ke ke kanan, tapi ke bawah, kan? Yo, gabungan kanan sama bawah. bawah. Jadi, kakek sebenarnya secara vektor, main Bu, ini. Bukan ke 10 susu nah. selatan, Ini ke kanan, yo, kan? Yo. Tuh ke bawah juga ada nah jadi kakek kalau kita ganti ganti warna, nah yang kuning ini, hmm. yang kuning ini si resultannya tuh, eh, yeah. jadi ada. dia dia gabungan 6 apa 8 ke kanan, 6 ke bawah kan? Nah itulah Yo. 10 tadi resultannya Kalau nak pakai sudut Dia sebenarnya ini Bisa juga Timur itu kan 0 eh. Selatan tuh 0 atau 360 dulu tuh. Nah ini Kurang lebih ini kan 45 nih Jadi tenggara tuh 360 kurang 45 Ya sekitar 315 lah Kalau derajat Ayo. ini kan arah mata anginnya timur laut 45 bi. ya antara hmm. 90 kan 135 ini kan nah, ini 180 kalau ini 25 nah ini 270 ya. nah, kan nah itu ya harus sapal ini emang, teorinya ya Resultan ya, ya. ya ini efeknya nih kan? Resultan komponen vektor sumbu X ini kan? FX ada, ya. kalau ini sumbu Y kan? Nah, itu teorinya ya. ya. Ada juga kadang kalau guru pakai, make, nah make jalan ini P. ini. Dianggapnya kalau pertama kali bergerak tuh F1, ya, ini 6 ini F2, nah ini F3-nya kan. Ada nah, juga nak pakai penguraian saya tuh, ya. Tapi ulangannya MCQ kayaknya. Nah, itu sebenarnya kalau MCK itu ambil cara simpel, Pak. Kalau cara esay memang harus nak diurai kemana ini F1, F2, F3, go. ya. Nge, dibagi lagi, ini F3X, F3Y, hmm, ya, punya market, yo lebih ribet sebenarnya, hmm. eh ini kan katik komponennya sebenarnya kan, ya, kalau F1, cuman ada komponen X-nya, minus 2 tadi, dakate komponen Y-nya, F2 ini cuman ada komponen X, dakate, sump. Komponen ininya apa? Sumbu X, eh, cuma ada sumbu Y. Sebenarnya kalau ke bawah negatif juga udah. Ya. Sumbu X-nya ada ketik deh kan? Hmm. Nah itu sih. Ini vektor secara analitik. Ya. Tergantung kakek kalau misalnya keluar soal yang bisa bisa selain vektor analitik. Pakai cara yang bisa pakai apa? Jajar genjang, ya poligonal kan vektor poligon Nah itu ya teori vektor Cuman tiga soal yang ada jalan ya. kalau ini kan teori kan adanya tuh Oke Aman nih eh, nomor 2 ya Aman. Nah kalau nomor 3 ini sama ya eh, Cak nomor dua cuman beda ini mbak ya beda cerita dari titik A ke titik B ke arah utara ada ya, kan? nah 600 meter titik C ke arah barat kan ya. itu titik C ke arah barat 400 meter kita pindahkan dulu ba. bikin gambar ini. apa keterangan tulisannya ya nah 600 Habis itu ke arah selatan 200, di 200, nah terus TTE ke arah timur 700, nah di E ya dari E ke D ini 700, nah besar kamar mandi yang Putri ya, maksudnya nih, ini, ini kali ya, Bu, besar perpindahan ini maksudnya nih kali ya. Antara perpindahan atau mungkin jarak, nah beda ini pi. Kalau Nio jarak, eh, jumlah kegalaua ya, 600, 400, 200. 700, ini kan seribu ya, nah 1900, ya. aduh, ya. ini jarak, tapi kalau jarak ini kan sifatnya apa, teorinya skalar kan, ya, betul -betul. Nah, kalau skalar dia tidak ada arah, hanya ada nilai, hmm. nah kaget, tapi kalau perpindahan beda lagi dia, kalau perpindahan kita harus cari komponen resultan vektor. Kalau sumbu x itu kan yang adanya dari BC minus 400 kan, cara barat ya. Eh. Terus tuh dari DE, D ke E 700. Nah, ini kita ini mbak pindah ke dulu. Biar tidak membingungkan. Itu kan berpotongan. Oleh, kan? Nah, di sini yang 600 tadi. kan. Jadi ini kalau secara sumbu. x eh, 300. Perpindahannya. Eh? Nah, kalau secara sumbu Y. Dia kan ke pucuk dari A ke B. Positif, itu. Kali dari A ke B, 600. 600 habis itu dari C ke D turun juga kan 200 ya. dari C ke D tadi kan arahnya ke selatan ya dak? nah jadi itulah kalau perpindahannya dia akar dari sigma Fx tambah Fy ya. nah Cak Pitagoras ya. Fx nya 300 Tambang 400, nah itulah sejak belajar segitigo siku-siku SD dulu lah ya. boros. Nah, ini sekitar 25 4 4000 Dakar ke, jadi 500. Ya, nah ada dua kemungkinan nih, Ta -ta tapi benar tadi jawabannya 100. Iya nah, berarti dia pertanyaannya perpindahan. Ya, Kalau perpindahan teorinya dia besaran vek, vektor, ya vektor. Arah dan nilainya ada, Vi. Ya nah itu. ya, Nggak jelas ini. Napa tilas dari mana ke mana kan? Ngapu muncul tiba-tiba kamar mandi. Ya Agak rancu soalnya. Iya, itu lah. Jadi. Ininya tidak metu tadi tuh kakak. Iya. Terjangan. kan, iyo. Nah itu isikan ya. Nah ini juga nih rasanya eh, yang ini pembulatan ya nomor 4 ini rasanya tadi. Nah ini bidang datar katanya. Gitu, nah kalau bidang datar nih kemungkinan cnp. Dan dilarak di meja, M1 ni, di hmm. hubung ke sama tali, Nah, kaget, dia ada ininya, katrol, nah, ini M2, bergerak turun kan? Ini. ini katrol kan, nah ini W2. 30 newton. Nah ini jadi kakek kita analisisnya misah juga bi. Kita analisis m1 ya. Dia cuma ada tarikan dari gaya tegang tali. Kalau katrolnya asumsinya tetap, teorinya tadi apa? Kita anggap ya Tarikan benda satu maupun benda dua sama kan? Ya. Karena keuntungan mekanisnya satu tadi. Jadi kalau benda satu itu T, nah ini kalau kita gambar ulang ya, M1 ditarik nih, oleh T, jadi T sama dengan M1 kali A, nah ini mentok, ini dia ngomong apa masa katrol dan masa ber... masa dan gesekan mungkin maksudnya nih, eh ya, licin waduh, kalau licin kan kayak gesek, maksudnya ya. Ya, nah, jadi kaget itu bentuk persa analisis M1. Kalau analisis M2 dia ada tarikan gaya sama tegangan tali, ya. Gaya berat lebih besar dari tegang tali, ya. Nah, 30 dikurang T-nya berarti nah ini 3A, ya. Nah, ini sebenarnya tadi M1 kan 5, ya. 5A. 30-5A sama dengan 3A. Jadi, 8A. 15 per 4, ya, tadi itu, kan? Iya. olehnya ini 30 per 8. Dikecik ke 2 per 2, ya. 30 bagi 2, 15. 8 bagi 2, 4, ya? Nah, 15 bagi 4, nih, pi Agak korek. Berulang, tadi tuh ya. Ini kan 12 kan, tiga, empat kali berapa mendekati tiga puluh tujuh kan? Nah, jadi 3,75 tujuh lima, itulah Tak kacik jawaban ini. Kalau kita nak membulat ke yang paling dekat angkonya 4,5 di soal ini ya, yeah. hmm. tapi tidak ngepas Jauh, Ya udah dia udah kakak cek berulang dia nih itulah caknya deh nih soal tapi ngetiknya kurang hmm. bidang latar tiba-tiba ada turun tidak mungkin kan apa nak turun di bawah ini tidak mungkin pasti ada katrol kan troll hmm. yo itulah ini kecuali cak yo apa gempa bumi ya bumi itu kan amblas longsor itu kan? nah, inilah kalau yang paling mungkin ya itulah tipe-tipe soalnya ya murah kalau ini terakhirnya gerak melingkar beraturan kan itulah kelajuan kelajuan sama kecepatan kecepatan ini kan vektor ada arahnya itu ya eh. teori untuk kalau kelajuan ya skalar ganti arah kan Sementara kalau melingkar tuh dia berputar secara rotasi tuh namanya. Jadi arahnya apa P? yang berubah itu arah sudutnya? Ada arah jam 12, ada arah jam 3 kan? Jam 6, jam 9. Kita kalau nak pakai arah jam atau arah yang itu tadi 0 derajat, 90 kan? 180 apa 270 kan? Nah ingat kayak konversinya oke kaya dari derajat 180 derajat sama dengan 1 V radian kan. Nah itu ya. Ini sih dasar-dasar ininya ya. habis abis pipi apel kita bahas ke mengenai ininya apa tipe-tipe soal mekanika lain ya. Yang sesuai dengan contoh empat soal ini yang kagak lah siap ke, nih. Nah ini ya. Ini matik, eh, mirip-mirip dengan ini pipi tadi. Oh. Nah, eh, katrol-katrol kayaknya kan? Nah, kita bahas yang tipe kayak... eh, okay. habis pipi apel lah, gak pipi, Nga, ngasih ke eninya, link zoom-nya. Eh, gak, eh, zoom ya. ya. pipi lah selesai pipi make new meeting itu ngerti kan? dari zoom ya, okay. nah, itu. eh, ya? Oke, kalau nak PP bahasa po, gerak melingkar ada juga nih. usaha energi, eh, ya? yang pelajari kita, iya, sama ini sebenarnya, bro. nah impuls momentum, nah ini kan usaha energi kan, tadi pipi bahas kan, usaha nah, energi, uh. ya, kurang lebih jadi baca, jadi prediksi kuisnya lah, ya. Ya, nah, lah, aja lah pipi apel lah dulu, ya. Setengah sembilan, kan? Iya, okay. okay. yeah, abis, abis apel pipi iya, ngirim ke iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,